Halo sahabat Tawamen Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini, kita akan masih membahas tentang uh, list, ya, data-data yang ditampilkan dalam bentuk list. Di video ini, kita belajar tentang description list atau tag-nya adalah tag dl. Ini biasanya digunakan kalau misalnya teman-teman punya uh, istilah, kemudian ingin diberikan keterangannya atau penjelasannya, teman-teman bisa pakai list ini kemudian untuk term atau istilahnya teman-teman bisa gunakan tag dt dt ini berarti description term misalnya teman-teman punya pengertian tentang html kemudian penjelasannya teman-teman gunakan tag dd ini adalah description data Nah ya, teman-teman kasih keterangan HTML adalah hypertext markup language. Begitu. Maka hasil tampilannya terkait dengan description term HTML yang description datanya hypertext markup language tampilannya seperti ini. Jadi ini bisa dipakai, biasanya dipakai untuk uh, kalau teman-teman punya istilah term. Ya, seperti itu kita bisa tambahkan misalkan di sini ingin dicetak tebal maka teman-teman tinggal berikan tag b kemudian lihat hasilnya maka tulisan html itu akan tercetak lebih tebal jadi bisa bersarang untuk penggunaan tagnya demikianlah penjelasan tentang Description list, description term, dan description data untuk membuat uh, tampilan di halaman webnya seperti ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.